Selamat datang di 60 Detik Plus Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe agar terus mengikuti beritanya. Chelsea memenangkan pertandingan Premier League minggu ke-11 ketika bertandang ke Villa Park, markas Aston Villa, dengan kemenangan 2-0. Kedua gol diborong oleh bintangnya Mason Mount, masing-masing pada menit ke-6 dan 65. Dengan hasil ini, mengamankan posisi The Blues Chelsea di posisi 4 klasemen sementara, dengan poin 19.